Subscribe, break, like, like, comment, comment, and share, and share. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kembali lagi ya di YouTube channel Sandy Bode. Di kesempatan kali ini saya bakalan ngasih tips buat kalian yang punya blog atau web ya, yang memanfaatkan Facebook buat mencari pengunjung dah itu, gitu. <laughs> jadi yang suka share ke Facebook kadang kendalanya itu sering dibanned ya, apalagi blognya itu atau webnya masih baru masih bayi lah, jadi dianggap spam bakalan bongkar caranya ini hanya antisipasi saja sih balik lagi ke, ke konten kalian semodel hoki eh <laughs> hacking <tik> jadi itu tetap nggak bisa di share model T apa? sa T semisal semisal <tik> <tik> ini ada salah satu website saya blog yang nggak bisa di share juga cuma kontennya cukup jahat dan kita plus. <tuh> jadi nggak bisa di share karena dianggap spam kontennya juga ngelanggar sih nah, kalau misalkan kalian sudah verifikasi di Facebook paling nanti cuma artikelnya doang yang dibanen cuma artikel tertentu jadi nggak kepalanya gitu semodel link domain utama yang bisa ini salah satu blog saya yang nggak bisa di-share ya. buat kalian yang mengalami seperti ini Oh. Silahkan disimak, nggak usah diskip ya. Ini blog nggak bisa di-share. Nah, kalau misalkan kalian ikuti cara yang bakalan saya jelaskan sekarang, insya Allah nah, ini mah antisipasi tetap bisa di-share oke okay, langsung saja ke caranya ya. nggak usah lama-lama tapi subscribe lah subscribe di mana biar semangat gitu. biar bisa makan <Jo> <Sel> carinya <trucs> <tension> ya <Sel arena> nah, ini euh, kita lanjut di blog yang kemarin kita bikin ya. di part 1 untuk Caranya silahkan masuk ke Developer post Developer Facebook, ngomong bahasa Inggris besok, <guluh> Developer Facebook ya, bisa diketik di Google Developer Facebook. Nanti kalian muncul tampilan seperti ini. Silahkan ke aplikasi saya. Ini juga bisa pasang metatek tag seperti. FBAPPID ini yang komentar di video sebelumnya ya, yang hanya bang FBAPPID itu apa. Nah di video sekarang sekalian dibuatin ya. Nah ini FBAPPID ini karena ini udah bikin monobig <tos> <tos> show <Sean tos> <tos> motor. Selibar, selibar. Nah, ini saya sudah bikin ini FB APP ID buat kalian yang belum bikin nanti tampilan awal masih kosong di sini ada buat aplikasi yang silahkan dibuat nah silakan di copy API APP ID-nya di blog yang ini saya khususkan buat tutorial codingan Insya Allah meta tag sosmed, SEO nanti saya tempelkan di deskripsi video. Nah silakan dipasang, diikuti caranya, dibaca tutorialnya. bisa klik di sini ya buat aplikasi nah atau yang ini ini bisa sama app ID, id aplikasi nah kita verifikasi domain facebook ya antisipasi biar aman ketika di share ke facebook atau buat blog kalian yang udah kena tilang gitu terlanjur nggak bisa di share bisa ngajuin banding uh, videonya udah saya share bisa kalian cek cara unblock domain Facebook nah itu mulai Jangan di-skip ya, ini mohon maaf. Jadi, kelewat. Jadi, kalau udah bikin aplikasi ini, kalian klik sebelah kiri atas dashboard aplikasi ini. ini visinya agak lemot analyze. coba ambil jadi <responds> mohon dimaafkan para pasukan jadi bisa ditemenin Mister sama Mister Cholipio banget sobat mil, ya aneh ayu gitu, sobat mil, <tuk> nah, sambil nunggu loading ya, loading, loading, ini blog yang kemarin, nah, silakan masuk ke blogger.com terus tema sebelah kanan. html nah untuk meta tag verifikasi domain Facebook simpan di bagian atas tag head pembuka bagian atas biasanya sebelum CSS ya. untuk Jaringan Acer, Murak ah. ya, seperti. Iya, kau pernah buat Murak sedikit terbuka. Nah, di sini masuk ke keamanan ini Keamanan Merak, di klik. Di sini ada domain silakan diklik domain nah ini domain yang sudah terpilih terasa kita tambahkan eh, blog yang kemarin kita bikin ini timo channel silakan di di copy tanpa hati aja dari sini oke ini ini opsi bisa kalian pilih bebas uh, dnxtxt bisa kalian save mungkin untuk pengguna wordpress atau php buka file html ke directory root untuk wordpress dan HP mungkin kalau untuk blogger cukup metatriknya aja nah ini kita salin jadi tampilan facebook itu emang baru ya kadang di video monetisasi yang kemarin sama tampilannya sekarang itu berbeda jadi masih ada perbaikan, gitu, pembaruan dari Facebook gitu. Yang ini, ini juga nggak muncul. Ini dimana verifikasinya di bagian bawah. Nanti kita coba kalin ya dalam isimak. Kita, kita salin dulu ini uh, metatek di atas head, simpan di tag head pembuka di bagian atas, di save. Tara, udah berhasil. <laughs> Sekarang tinggal verifikasi nih. Ini gimana ya? Kali ini klik pada catatan. Nah, nah, ini di bagian bawah ini tombolnya cuma nggak bisa di-scroll. Coba kita scroll Ini ada tombol verifikasi tersembunyi Coba kita reload Krik, krik, krik ah, ah, kri. <laughs> e -e -e. Ini metode ini sudah terpasang ini belum terbuka ini ada nomor lima itu di sini tombolnya <tuk> Kita coba ini spek dan saudara coba <tuk> lihat ini, ini ini buton ini tombol ini verifikasi domain bisa dulu Intel. ada intel, guys. Ada masuk, guys. Buatnya kompres. buat subscribe. Subscribe. <gulau> subscribe Nah. sobat <sempat> Jadi uh, ternyata ini entah masih ada bug dari Facebook. Uh, jadi cara lainnya bisa kalian coba. Ini kalau di tampilan e, HP, saya kan pakai HP. Kalau misalkan tag head-nya udah dipasang tadi kan di PC. Tuh kalau di tampilan HP mah pucungkol wijil dah. Ini yang hijau. Tadi di desktop nggak ada. silahkan silakan diverifikasi aja ya. Verifikasi, nah domain sudah diverifikasi jadi insya Allah web kalian bisa bebas di-share di Facebook, cari pengunjung dari Facebook, entah dari Facebook ataupun profil mau share ke grup itu jauh lebih aman. Nah, sekarang sudah diperifikasi guys, jadi. Mungkin cukup sekian dulu ya cara verifikasi Domain di Facebook ya Entah itu ma masih pakai blogspot yang bisa dibilang gratisan, gretongers <tell> Ya mungkin kurang dan lebihnya Minta maaf ya Dahak manusia biasa <tell> Hanya belajar Berbagi buat para pasukan coli cukup sekian hmm, informasi yang bisa dibagiin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh